Good evening, everyone. <laughs> okay. Let's go. Okay, our topic now is about G20. I will ask you as a candidate of Bujang Belitung, okay. do you know what is G20? Of course. Uh, G20 is a international forum. To uh, forum in G20 is. Uh, G20 is a international comprises of 19 country and one European Europe. Uh, and the when will G20 will be held in Belitung? Behal Belitung. Aplaus dulu. Luar biasa, Ayo, bujang, so santai. So so uh, And in your opinion, why Blitung hosting the G20? Oke, okay. Blitung hosting G20 because Belitung is a national tourism strategic area. Also being a destination priorities such as Tanjung Kelayang Beach. And in your opinion, what is is there a positive impact for Belitung from G20? I think the impact is a job, uh, to introduce our culture, tourist attraction, and culinary delight. I also think it will strengthen and improve our economic like the G20 slogan recover together recover Stronger thank you. thank you yeah bujang dayang Silahkan melihat screen topik yang akan didapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good evening all Pada malam hari ini kami berdua akan membahas tentang generasi Z era 4.0 Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Sebagai generasi Z yang hidupnya dekat dengan kemajuan teknologi digital informasi, menurut saya, saya yakin generasi Z dapat merubah dunia dengan kontribusi mereka terhadap bidang teknologi dan informasi. Sebagai influencer, di media sosial meyakinkan saya bahwa untuk mempermudah memperluas pariwisata di Kabupaten Belitung. Many use technology but art not wisely. So use the use of technology wisely. Thank you. First of all, I want to explain about 4.0 4.0 is the era of the modern technology uh, such as such as <laughs> Bagi yang kasih tepuk tangan dulu. Santai Tepuk tangan ya. And technology, okay. Um for 4.0 has a also has a Also has this. Um, <laughs> also has um, Ya mungkin um, Udah yang aku lagi nervous Jadi um, aku <laughs> mau jelasin dikit Jadi um, di era PowerPoint Oh ini kita bisa mempermudah dalam uh, segala hal Pertama bisa membantu um, pendidikan dalam bidang pendidikan, transportasi, perbisnisan dan perbankan. Oke, um, okay. I was explaining about um we we must have to wise to responding about 4.0. One example is which is use technology for positive things. Find positive things and. Oke okay, baik terima kasih mohon maaf bujang dan dayang waktu hanya dikasih kesempatan dua menit saja. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk iya, bujang. Dan kasih tepuk tangan dayang buat... Baik bujang dayang silahkan melihat ke belakang screen ya. Topik apa yang akan didapat? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good evening everyone Alright, Trash Management is Statistic Activity Include reducing and Handling Trash There is three ways how to trash management, that is reduce, reuse, and recycle. So, why we must care about trash management? As we know, in our Belitung Island, still a lot trash problems. There is especially in our tourist destination. So, one of the example is uh, trash used drinking coconut. So, how we can handle that trash problem? All right. For the example, we can take uh, with one of our souvenir. it's called Pired Craft. It's made from coconut uh, waste and then also have selling value again. And then don't forget about our Eko Purun, uh, Purun straw. that's already introduced by our tourism, tourism minister. minister. Is Mr. Sandiaga Uno That's really really good for us Because that can support our sustainable tourism And also can increase our economy I think that's all from us Thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening and enjoy your night Thank you Depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good evening, everybody! Good evening. Baik, Winda. Pada malam hari ini, kita mendapatkan uh, topik seputar digital marketing. Saya ingin bertanya dengan Winda, uh, menurut Winda, apa itu digital marketing? Baik, Kak, menurut Winda. Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran suatu produk dengan menggunakan metode digital. Metode ini bertujuan untuk menarik konsumen uh, secara cepat. Menurut Kakak, kenapa sih digital marketing itu sangat penting terutama di era sekarang ini? Baik, Winda. Izinkan saya menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. As we know, Now we are in 4.0 era that mostly everyone have a smartphone and can access internet or social media so digital marketing it's important to promote uh, your product to the bigger market with digital marketing you will increase your sales of your product and also many people many people will know about your product so digital marketing in this era it's is the one option the best for Uh, promote your product so Winda menurut Winda bagaimana langkah-langkah dalam melakukan digital marketing itu sendiri baik kak menurut Winda langkah dalam melakukan digital marketing yang pertama kita harus menyiapkan media baik itu menggunakan website ataupun media sosial dan langkah yang kedua kita bisa langsung membuat konten yang menarik Baik itu menggunakan foto, video, ataupun tulisan Dan langkah yang ketiga, kita bisa langsung mengunggah video eh, konten tersebut agak eh, Apakah konten tersebut menarik atau tidak untuk perusahaan Begitu kak Baik, terima kasih Winda untuk penjelasannya Sekian presentasi kami tentang digital marketing, marketing. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bujang dan Dayang, silahkan melihat ke belakang. Topik apa yang akan didapat? Dayang Floren, iya kak. Kita dapat topik tentang geopark. Nah iya nih, sebagai calon duta wisata kita pasti udah menggali banyak banget informasi seputar bidang pariwisata. Salah satunya itu pasti Geopark. Nah saat ini aku mau tanya sama Kak Rosdian, coba jelasin apa itu Geopark? Menurut buku bahasa Inggris yang pernah saya baca, Geopark is a sustainable area uh, with with uh, Geology, geology uh, sorry? geologi, tourism, and also has uh, e sorry. ego, sorry, ego-diversity, uh, biodiversity, and also culture diversity. And has, Belitung has uh, become UNESCO Global Geopark on the April 22, 2021, in Belitung. All right, Kak Rosdian. Uh, yeah. As we know, uh, Geopark itself uh, gives so much many benefit and advantage to us, started from the economic sectors, and then showing off our island to the world, and then international legal protection, global recognition, education, etc. But one more question for Kak Rosdian. Um, please wait to me. Some of many geopark tourism destination in our beloved island. Sine aku jelasin tentang geosite yang ada di Pulau Blitong. Ada banyak geosite-nya. Salah satunya Batu Beginda, Batu Bedil. Bukit Pramun dan banyak lagi. Iya kawan-kawan, jadi bagi Kak yang nak gali informasi Geopark dan Kak Rosdian nak cari-cari lebih banyak lagi tentang Geopark, bisa ke kantor Belitung Geopark Information Center. Information Center. di Jalan Seroja Nomor 484, Kampung Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, dekat-dekat tempat kami karantina di Hotel Golden Tulip. Oke okay, mungkin segitu aja Thank you Sean Kota Wan An dan Terima kasih Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pariwisata berkelanjutan Or sustainable tourism Is tourism that is purpose of the future throughout um, a seafoeting visit of people as the tourists and then tourism make a make a people positive impact environment, social culture and then economy yes exactly dayang and we can invi invite uh, young people To um, uh, to change our uh, tourism, maybe we need upgrade again uh, for the next generation. And also, we have a uh, many island and we have a many destination from Belitung Island. And yeah, maybe we can upgrade again. Sustainable tourism usually create as the cultural tour site, as such as preserving tradition, traditional, and also in Belitung has a geopark, a sample sustainable destination. Ya, maka dari itu sebagai generasi milenial kita wajib meneruskan dan mengembangkan daerah wisata kita lagi dan menjaga kelestarian kebudayaan kita agar tidak pudar uh, untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya Siap benar sekali kata Bujang tadi. Nah kita sebagai apalagi kami sekarang sudah menjadi role model dari para pemuda, sudah menjadi calon duta wisata yang akan bisa mempromosikan, yang akan bisa mengembangkan dan memberitahukan kepada para pemuda bahwasannya Belitung ini adalah sentralnya pariwisata yang masuk 10 endemik di Indonesia nah jadi ada unsur-unsurnya nih dari wisata berkelanjutan, yang pertama itu daya tarik wisata, kita sudah mempunyai daya tarik wisata nah yang kedua itu ada namanya fasilitas dan pelayanan wisata, fasilitas dan pelayanan wisata ini bisa dari kami duta wisata yang menyalurkan kepada para-para wisatawan dan yang ketiga yang paling penting yaitu kemudahan kepada tempat atau tidak Menuju lokasi pariwisata tersebut Yang bisa didukung oleh pemerintah Melalui kami selakunya Untuk bersama-sama memajukan Belitung menjadi pariwisata Yang bukan hanya nasional Akan tapi internasional Baik, untuk sekian persembahan dari kami Tentang pariwisata, pariwisata berkelanjutan Terima kasih dan selamat malam Thank you melihat screen yang ada di belakang topik apa yang akan didapat Makan bedulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya baiklah kami mendapatkan eh, mendapatkan topik tentang makan berdulang baiklah bujang sendiri apa sih Makan berulang itu menurut Anda? Jadi, Dayang, makan berulang adalah makan bersama dalam satu nampan besar, yang mana dalam satu nampan besar tersebut hanya diperuntukkan untuk empat orang saja. Dengan duduk bersilah di lantai, begitu Dayang. Kapan aja sih makan berulang, toh dilaksananya biasanya. Oke, okay. jadi uh, makan berulang itu biasa disediakan pada saat... Uh, pesta adat seperti maras tahun, uh, kemudian pada saat resepsi pernikahan, uh, dan kemudian pada saat uh, selamatan, syuk, maksud saya, pada saat syukuran pada malam takbir, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, begitu dayang Makan berulang itu kan ada filosofi yang tidak salah, ya? apa yang filosofi? Nah, jadi makan berulang ada filosofinya. Filosofi dari makan berulang adalah mencerminkan nilai kebersamaan dan saling menghargai antar sesama duduk sama rata berdiri sama tinggi begitu Dayang Untuk Dayang sendiri Dayang tahu kah apa aja menu dari masakan yang ada dari ma dari makan berulang itu tahu enggak aku jawab pakai bahasa Inggris ya Oke okay, coba sebutkan Like Bujang said, makan bedulang can be interpreted as eating together make up circle facing dulang Dulang covered by red serving hood, it's called mentudong. In the top of the mentudong is, uh, it's, it's there. There is tudong lamba, and it's mean tudong lamba is food is ready to serve. And for the main menu, for the menu of the makan bedulang is the main menu in the center of bowl like gangan. Or chicken soup, or another soupy food. For for around the bowl, around the bowl is like or like mie opor obor ayam, telur, and then sambal serai with lalap. I think. It's all from us And, And thank, you. thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh In air temperature on the earth Due to human activities Imperally primarily Like Fossil Fossil for Tepuk tangan dulu untuk bujang, tarik hmm. nafas. Fossil full burning (CFCS) increases carbon dioxide and other pollutants. Hmm. Hmm. Hmm. Oke, okay, dayang boleh menambahkan <laughs> discuss from the global warming. M might be from natural or might be from human, such as uh, deforestation, deforestation, tapuk tangan sekali yeah. lagi. Tidak apa-apa, nervous. Biasa itu tarik nafas dulu. Deforestation, volcanus and also industrial development the effect of global warming a rise in temperature rise in temperature climate change threat the ecosystem destabilize the ecosystem and also the patronage tourism thank you baik benar sekali yang dikatakan bujang saya jadi global warming atau pemanasan global ini merupakan suatu peristiwa di mana suhu bumi meningkat secara drastis akibat efek rumah kaca. Pada umumnya, efek rumah kaca ini berfungsi untuk menangkap menangkap panas agar bumi tidak hangat supaya bisa layak untuk ditinggali oleh makhluk hidup di dalamnya. Akan tetapi dengan adanya bakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam justru membuat peningkatan, membuat semakin meningkat gas panas untuk memantul ke atmosfer akhirnya kembali lagi ke bumi maka pentingnya bagi kita semua untuk menjaga dan bersama-sama kita memanimi, mema, meminimalisir faktor-faktor untuk tidak terjadinya globalis, untuk tidak terjadinya pemanasan global, bukan hanya untuk masa depan kita, tetapi juga untuk masa depan anak cucu kita dan juga bumi kita tercinta. Baik, terima kasih. Thank you, everyone. Maybe that's all from us. Good evening, everyone. belakang topik apa yang akan didapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, jadi kita dapat topik tentang ekonomi kreatif nih. Coba dong jelasin ke kita semua ekonomi kreatif itu apa sih, Bujang? Jadi, ekonomi kreatif itu Dayang adalah konsep tatanan tatanan ekonomi baru. Di mana eh, yang kita tanamkan itu adalah in, intensifkan komunikasi dan uh, kreativitas dari SDM itu sendiri. Nah, seperti halnya kita tahu bahwa ada 19 sektor, 19, 19 sektor ini terdapat di ekonomi kreatif. Nah, dan di Belitung ini sendiri terdapat tiga sektor yang populer, yaitu ada di sektor kriya, terus ada lagi di sektor apa? di sektor fashion, ada lagi di sektor apalagi? kuliner. Nah, untuk di sektor fashionnya ini kita mempunyai geoproduk. Geoproduk kita ini adalah apa? batik dengan motif daun sim simpor yang sudah mendunia dan sudah bekerja sama dengan kementerian pariwisata ekonomi kreatif. Nah, dua sektor lagi akan dijelaskan oleh Dayang kita. silakan Dayang. Terima kasih, Bu Jang. Nah, untuk sektor selanjutnya ada Kria. Beberapa waktu lalu sempat ada produk yang viral dari Beritung, yaitu sedotan dari uh, tanaman purun nih, yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Sandiaga Uno, Bapak Menteri kita, yang diperkenalkan pada saat sidang PBB kemarin. Nah, untuk... Uh, sektor selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris karena tadi saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Alright, for the next sector, there is a culinary sector. Bintang Regency choose Gangan as the one of the best kuliner since 2016 because there is use a local pineapple, especially from Badoe pineapple, and that's make a distinctive sour taste. Gitu bujang. Okay wabillahi taufiq wal hidayah kita akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bujang dayang Silakan melihat kebelakang untuk melihat topik apa yang akan didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Good evening everyone. Baik kali ini kami mendapatkan materi tentang maras tahun. ketam hati lebay dukun kampung berapi ketong mace dan tangan betetak malam maras tahun adalah tradisi lama masyarakat beli tong tradisi maras tahun diadakan satu tahun sekali oleh masyarakat belitung sebagai sujud syukur atas limpahan padi yang telah kita syukuri waras tahun terbagi menjadi dua, dua kata yaitu maras dan tahun maras artinya memotong dan tahun artinya tahun di dalam maras tahun uh, mempunyai ciri makanan ciri khas yaitu lepat pulut Ya, betul Bujang. Lepat pulut. Lepat pulut ini sendiri mempunyai filosofi, yaitu merekatkan tali silaturahmi antara masyarakat. Nah, di dalam Maras Tahun juga terdapat ditampilkan permainan jas dari Belitung, yaitu campak beripat bergong. Nah, itu ditampilkan dalam acara Maras Tahun. Kita sebagai generasi muda wajib mengetahui budaya di daerah kita masing-masing Dan kita sebagai calon duta wisata Harus saling memberi informasi kepada seluruh kalangan pemuda Agar tahu tentang tradisi dan kebudayaan daerah kita masing-masing Baik sekian dari kami Thank you for attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, sangat luar biasa.